pengetesan tanggal 23. Tanggal, 23. 23. tanggal 23 di Malang pengetesan tanggal 23 di Malang Sogun sama Pak Jibril Los ya Rewell tanggal, tanggal 23. 23 Desember 2021 hari kemis ya siap jam 13.00 oke okay. oke Pemiliknya, guys. Ini canteennya, guys. Terus, terus, terus. Semua Bismillah taybu. Terus laki laki, laki. dari Pak Erik, Mister Dodit. Tambah lagi masih goyang. ini Bun. Bismillah. Tisu, oh, tisu, tisu, tisu. Tisu. tisu, tisu, Paku, di -tisu. Paku di -tisu terus. ya. Sementara ditisu dulu. Bahan medianya ditisu langsung oleh Pak Dodit.